Iya, oke subscriberku Selama ini kita hanya membicarakan pekerjaan-pekerjaan dan pekerjaan Sekarang kita cari hiburan, mancing-mancing di Pasar Ikan Yaitu di Dermaga, Pasar Ikan, Biak, Papua hari kita nikmati hiburan dengan teman-teman ini dan ini ikan di sini namanya ikan oci dan ini yang memancing namanya Mas Ardin putra dari Buton yang merantau di biak Papua ya oke leh teman-teman bisa lihat ini ikannya jadi ini kita mancing hanya di dermaga mana dermaga ini dermaga pasar ikan dan ini ada teman satu ini lagi syuting-syuting ini ini namanya mas irfan maulana oke mas irfan selamat dan ini juga teman-teman lagi bincang-bincang dan pemeriksa bisa lihat suasana kota biak pada malam hari inilah suasananya kota biak di saat malam hari kerlap klip lampu Dan ini semua teman-teman pada mancing Dan ini mancing hanya dari atas dermaga Ya, ini teman-teman. Ini oke, okay, siap-siap, siap-siap, siap-siap, buat. Oke, siap-siap, mas bro. Siap, mas bro. Okay, ini mas Adit, namanya. Ya, Oke, okay, Mas Hadid. Dan Pemirsa bisa lihat suasananya Kota Biak udah malam hari. Dan ini semua orang pada mancing mania semuanya. Di sini tiap malam banyak orang-orang yang mancing. Di modelnya mancingnya kan seperti ini saat di atas dermaga. Dan kebetulan juga di samping ini pasar ikan. Ya nah, ini Mas Edi, Mas Edi ini. Halo, apa kabar Mas Edi? Iya iya iya iya lagi sibuk ini Mas Yedi lagi sibuk itu, ini, ma. Dan bertawa, Oke Mas Yedi Dan di sana ada rumah warna biru, yaitu Pasar Ikan, dan ini lampu di pelabuhan kapal putih. Dan itu yang warna biru itu Pasar Ikan. Ya itulah suasana Kota Biak pada malam hari.